sebagai mayoret, ada Priyadi juga ada Aisa, balila. Juga ada dua, dua step Yang digunakan hanya satu Juga tidak semua Ada kursa, ada elmi, ada deri Juga ada e Yeah. lihat ke tangan ini hanya siswa kelas 7 dan kelas 8 dari sampai 3 itu saja jadi kelas 9 tidak ikut.